Hai, hai Hai menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mengunjungi kebun binatang ragunan memang sangat seru apalagi di tempat kebun binatang ini kalian bisa mengenal dan belajar tentang berbagai macam flora dan fauna tidak hanya itu di kebun binatang ragunan juga terdapat berbagai atraksi hewan dan sarana seru lainnya yang bisa dinikmati bersama keluarga kebun binatang ragunan adalah salah satu tempat wisata edukasi flora dan fauna di Jakarta dengan area taman seluas 147 hektar. Namun sayangnya baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan seekor harimau di Taman Margasatwa Ragunan sedang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, harimau tersebut tampak sangat kurus. Video tersebut mulanya diunggah ketua Animal Defender, Doni Herdadu, di akun Instagramnya. Ia mengatakan di video tersebut Et Ragunan Zoo mungkin bisa memberi penjelasan. Kenapa harimau ini bisa dalam kondisi seperti ini, tulis Doni. Lantas bagaimana sebetulnya kondisi harimau tersebut? Kepala Humas Taman Satwa Ragunan atau TMR mengatakan, harimau yang viral itu bernama Juve dan jenis harimau benggala atau panthera tigris-tigris. Harimau jantan itu juga berusia 16 tahun. Juve sempat menderita penyakit infeksi saluran kencing, tetapi kondisinya sudah membaik setelah diberikan pengobatan dan perawatan oleh tim dokter hewan apTMR eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya taukah kalian sob bahwa masa hidup atau lifespan harimau benggala yang berada di alam adalah 15 tahun Sedangkan masa hidup harimau benggala yang dirawat di penangkaran atau lembaga konservasi bisa mencapai 20 tahun. Sehingga bisa dikatakan bahwa saat ini Juve sudah tergolong berusia tua untuk ukuran seekor harimau benggala. Menurut Kepala Humas Taman Satwa Ragunan, tim dokter hewan apti MR menyatakan Juve punya berat badan ideal sesuai dengan penilaian menggunakan body condition scoring atau BCS harimau benggala. Juve memiliki skor 3 dari 5 yang dilihat dari kondisi koste atau tulang dada yang tidak terlihat menonjol. Meskipun masih dalam tahap recovery setelah mengalami sakit, tetapi Juve memiliki berat badan yang ideal. Selain itu, Juve memang memiliki kelainan bawaan dari lahir pada tulang kaki belakangnya, sehingga ketika berjalan dia tidak terlihat seperti harimau benggala pada umumnya, jelas kepala Humas Taman Satwa Ragunan. Ia juga mengatakan Juve saat ini ada di kandangnya seperti yang terlihat dalam video viral. Namun ia menerangkan Juve kini sudah tidak dikeluarkan di area pekarangan yang bisa dilihat publik. Unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan selaku lembaga konservasi memastikan akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban terkait pengelolaan satwa. Juga mengutamakan dan memperhatikan kesejahteraan satwa. Pihak Ragunan meminta maaf bahwa kondisi Juve membuat sejumlah pihak khawatir. Kami dari pihak manajemen unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan mengucapkan, terima kasih atas perhatian masyarakat kepada satwa yang berada di Taman Margasatwa Ragunan. Kami juga memohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa yang ada di Taman Margasatwa Ragunan. Jelas Kepala Humas Taman Satwa Ragunan.